Halo guys, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya, Tami. Hari ini saya akan mengunjungi salah satu pantai eksotis yang ada di Pulau Bali. Yaitu pantai Double Six yang ada di Seminyak. Agak sedikit kaget guys, karena gua terakhirnya di sini adalah bule guys Berapa takirnya? Berapa Om? 2000 saya. Terima kasih, terima kasih. Setelah memakai sepeda motor saya saya langsung menuju ke pantainya. Nilai, guys, suasana di pantai double bersih. Pantai yang biasa sangat ramai dikunjungi oleh aparatus dari Majanegara. Tapi akibat pandemi ini, ekonomi di sini, terutama khususnya di Bali. Hancur, guys! Tapi dilihat saat ini, ekonomi di sini sudah mulai bangkit meskipun pelan-pelan, guys. Karena pemerintah sudah melonggarkan kita untuk be bepergian. Dan para turis lokal sudah mulai berdatangan ke Bali akhir-akhir ini, guys. Dan warga Bali berharap pemerintah juga melonggarkan untuk kedatangan turis dari mancanegara juga, guys. Menurut pengamatan saya saat ini semua bar dan restoran yang ada di pinggir pantai ini sudah mulai beroperasi guys contohnya di gado-gado restoran dan bar ini guys mereka sudah beroperasional dan pengunjungnya sudah ramai anda bisa lihat sendiri di sini, guys. Tolong kepada semua teman-teman yang menonton video ini untuk membagikan video ini ke teman-teman kalian bahwa suasana di Bali pada saat ini sudah aman dan terkendali guys. Anda bisa lihat bar di depan saya ini, mereka sudah menata rapi kursi-kursinya masing-masing guys. Anda bisa lihat juga di sini. Ini hampir penuh, guys. Pengunjungnya di sini hampir penuh. Tentu, ini sesuatu yang sangat bagus, guys, untuk kemajuan ekonomi Bali ke depan. Dan juga kalian yang ada di luar negeri pasti rindu akan Pulau Bali, karena di sini, karena pasti punya teman, atau sahabat, atau keluarga yang ada di sini, guys. Yeah, yeah. Oke okay guys, sekian dulu penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video saya. Agar Anda tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya guys. Terima kasih. Bye-bye.